Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengecek atau bagaimana cara mengetahui Joycon drifting atau drift pada Nintendo Switch ya. Jadi kalau kalian memang mau ngecek gitu apakah Joy-Con saya apakah masih bagus atau udah jelek gitu ya, udah drifting gitu dan... Mungkin uh, kalian kalau misalnya mau beli Nintendo Switch Second, kalian bisa cek dulu ya untuk dari drifting ini. Karena drifting ini jujur agak sedikit ngeselin ya, apalagi kalau kalian baru beli Nintendo Switch, misalnya seminggu, dua hari gitu, tiba-tiba drifting. Dan Alhamdulillah saya udah enam bulan nih kalau nggak salah beli Nintendo Switch dan uh, belum ada gitu, belum ada yang namanya drifting itu. Saya udah main Zelda 110 jam lebih gitu ya, nggak tahu juga. Dan di sini kita akan ke sistem setting untuk cara mengetahuinya gitu. Dan di sini kalian bisa ke... Uh, controllers and sensors dan kalian bisa cari yang namanya yang paling bawah ya kalau nggak salah Calibrate control sticks ya Nah di sini kalian bisa pilih untuk stick mana yang mau kalian uh, ketahui ya untuk analognya apakah yang joy yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri dan ini nggak bisa kanan kiri langsung gitu jadi kalian cuma bisa satu doang dan kalau kalian tahu juga di PS uh, atau mungkin di controller PS3 ya kalau kalau ngeser nggak tahu sih ya, untuk PS2 ada atau enggak PS3 dan PS4 kalau kalian tahu juga itu kan di analognya itu bisa ditekan kan? itu adalah R3 dan L3 nah di Nintendo switch itu ditekannya itu uh, sama gitu fungsinya uh, untuk tombol tambahan dan itu adalah R untuk yang kanan dan untuk yang kiri ada L dan kalau kalian mau cek yang kiri dulu karena yang kiri biasanya dipakai untuk kakek. Ya dan kayaknya lebih sering dipakai daripada yang kanan gitu. Jadi di sini saya akan klik yang L3 atau yang L gitu ya. Di sini kita akan klik kayak gitu aja. Dan ya di sini kita akan melihat nanti akan ada yang semacam apa ya crosshair ya mungkin namanya ya. Yang nama yang tambah kayak gini. Dan di sini kalian bisa kekakin untuk analog kalian ke atas, ke samping dan ya. Yeah, ke ke sampingnya samping serong atau mungkin samping uh, lurus gitu ya horizontal bisa aja atau vertikal bisa. Nah, di sini kalian bisa mengetahui analog kalian drifting atau enggak. Kalau kalian gerakin ke atas gitu ya misalnya pelan-pelan kayak gini, ini tiba-tiba ngebanting ke kanan atau ke kiri gitu. Kalau kalian misalnya uh, pilih ke arah timur gitu misalnya kayak gini dan tiba-tiba ke tenggara gitu dan jujur itu agak ngeselin aja sih. Kalau kalian memang pakai uh, di game kalian apalagi yang gerak gitu ya yang uh, analog kiri kalian yang dipakai untuk gerak untuk analog kanannya adalah untuk kamera ya jadi tiba-tiba muter sendiri jujur kalau kalian tanya saya kalau drifting ini bermasalah atau enggak tergantung sih ya tergantung dari driftingnya kalau driftingnya cuman sedikit banget nggak jadi masalah kalau parah banget itu baru jadi masalah ya dan mungkin juga nanti saya akan uh, bikin ya tutorial Bagaimana cara uh, mencegahnya atau mungkin nggak tahu sih ya, untuk uh, mengatasi drifting banyak yang bilang kalian bisa pakai kontak uh, cleaner dari wd 40 atau kalian bisa pakai tamstick dan saya pakai tamstick stick untuk uh, analognya jadi semacam pakai analog cover kayak gitu mungkin nanti juga saya akan bikin reviewnya gitu kan dan intinya itu aja sih, untuk ngecek driftingnya kalian bisa coba untuk gerakin dikit-dikit gitu kan kata atau mungkin langsung kalian bisa langsung kayak gitu atau mungkin dikit-dikit, kalau dikit-dikit tiba-tiba ngebanting ke kiri atau ke kanan dan kalian ngegerakin sama sekali, kemungkinan itu drifting ya, untuk analognya dan untuk drifting ini kalian bisa coba untuk benerin dengan kontak cleaner, tapi kalau kalian memang nggak uh, berpengalaman saya saranin enggak, karena kalau kebanyakan itu bisa usak joyconnya, karena ada di cukup Nintendo Switch yang kayak gitu, gitu. dan sayang aja sih kalau kalian harus beli eh joycon lagi gitu atau mungkin kalau kalian misalnya mau beli joycon yang KW mungkin atau dari Dobi ada ya yang uh, yang kayak stick gitu itu yang udah langsung jadi Nintendo Switch-nya yang dimasukin bukan stick-nya yang dimasukin ke Nintendo Switch-nya gitu. Ada juga yang kayak gitu alternatifnya, kayaknya lebih murah nggak tahu juga. Tapi kalau kalian mau kalian bisa pakai thumbstick atau analog cover ya. Karena kalau kalian lihat juga untuk analog cover itu nggak langsung uh, menyentuh ya untuk untuk apa? Untuk uh, bawah untuk untuk Joyconnya tuh nggak mentok gitu jadi mungkin karena terlalu sering gitu terlalu sering sampai mentok bahkan sampai ditenagain itu kemungkinan bisa drifting dan saya sih kalau main Nintendo Switch ya, saya udah main Zelda tuh 110 jam kayaknya coba di sini kita lihat uh, di sini udah 105 jam gitu dan nggak ada drifting sama sekali karena jujur ke sih saya mainnya santai gitu ya. untuk uh, Breath of the Wild ini nggak pernah rusuh gitu mungkin kalau kalian main uh, Bayonetta atau mungkin di mungkin bisa rusuh dan saya saranin kalau kalian mau main game-game yang rusuh kalian bisa pakai procon atau pro controller atau kalian bisa pakai thumbstick cobain aja atau atau thumb cover atau apapun itulah ya namanya dan untuk yang analog kanan ya untuk kamera ya sama aja sih uh, untuk caranya kalian bisa uh, klik yang calibrate control sticks dan kalian bisa klik yang ini gitu ya kalian bisa klik yang R atau R3 untuk di PS gitu ya. Dan di sini kalian bisa coba untuk uh, gekakin untuk analognya gitu. Di sini kita gekakin dikit-dikit gitu kan. Kalau tiba-tiba ngebanting dan kalian enggak enggak gekakin itu kemungkinan drifting ya. Nah, di sini kayak gitu aja gitu kan. Nah, misalnya kita uh, gerakin, muter ke samping, ke atas gitu kan. Nah kayak gitu aja dan ini Uh, atau kalau mungkin kalian sticknya didiemin ya. Sticknya didiemin tapi tiba-tiba gerak. Nah itu kemungkinan uh, drifting gitu. Dan ya kalian bisa uh, melihat dari uh, pengecekan ini gitu. Dari calibrate ini. Dan mungkin kalian bisa coba klik yang calibrate mungkin. Klik-klik um, calibrate only if there is a problem. Dan ya mungkin kalau kalian bisa coba gitu ya untuk uh, yang drifting itu Kalau kalian mau coba gitu ya kalian bisa coba calibrate gitu. Jadi kalau ada masalah misalnya kalian main santai tapi tiba-tiba drifting gitu kan dan itu patut ya aja kemungkinan bisa juga kan dari koneksi gitu ya mungkin ya ini hanya kemungkinan aja ya nggak tahu dan ya kalian bisa coba aja untuk kalibrat gitu uh, mungkin kalian bisa diemin dan kalian tungguin aja kalau mungkin tiba-tiba gerak gitu kan tiba-tiba gerak sendiri kemungkinan itu ada masalah pada joycon kalian yaitu drifting gitu dan kalau drifting, kalau driftingnya dikit banget menurut saya nggak ngeganggu. Kalau driftingnya parah ya itu ngeganggu sih ya. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya. Dan next for Bye-bye.